kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku Masmur 115 ayat 1 sampai 8 Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami Tetapi kepada lah beri kemuliaan Oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu